Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya sudah sekarang Alhamdulillah di tahun yang ke-11 di Indonesia Hampir 4 tahun saya tidak mudik Orang tua saya masih di Madinah Apalagi semenjak saya mendapatkan kehormatan dari Presiden Republik Indonesia, Papa SBI waktu itu, 2011, saya diberikan kehormatan warga negara Indonesia. Jadi semenjak saya menjadi warga negara Indonesia justru menjadi beban. Kenapa menjadi beban? Karena wajib bagaimana bisa membawa masyarakat Indonesia, pertama harus bersatu. Yang kedua, menjaga NKRI. Yang ketiga, bagaimana kita bisa menunjukkan umat Islam penhafal Al-Quran Tapi yang saya senangi di Indonesia itu semangat Semangatnya luar biasa Makanya saya betah di Indonesia Saya betah bahkan jatuh cinta Indonesia Bahkan bangga menjadi rakyat Indonesia Sampai kadang-kadang saya ke Arab Menggunakan paspor Indonesia Tidak pakai lagi paspor Arab Saya ke bandara antri kan imigrasi kan saya ikut jalur orang Indonesia sama jemaah ada rombongan datang petugas imigrasi ngapain kamu di sini sana sana kamu di sana sama orang Arab sama orang Arab saya ikutin saya pergi ke sana sama orang Arab sampai bertemu dengan kawentar imigrasi diambil paspor lihat orang ngapain kamu di sini Pak, kok serba salah. Yang tadi suruh ke sini, Bapak di sini, kenapa kamu di sini? Jadi gimana ini? Pas dilihat, baca namanya Arab, terus ini gimana ini? Tanya paspor Arab yang kamu dari mana saya Dari Indonesia yang benar, dari mana? Dari Indonesia, masa dari Indonesia mancung. Tapi subhanallah kerana sering bola balik Pulang kampung Kemudian silaturahim orang tua Bersama jamaah Sambil di bandara sudah kenal Sakit sudah sering Tapi alhamdulillah Wallahi nikmat Indonesia Berkat saya jadi warga negara Indonesia Anugerah nikmat menjadi warga negara Indonesia Saya bisa ke Palestina Selama masih warga negara Arab Tidak bisa ke Palestina Bahkan Alhamdulillah dapat karunia luar biasa Karunia dari Allah Hadiah dan nikmat besar dari Allah Ketika saya pertama ke Palestina Dan pertama kenal imam besar Masjidil Aqsa Malah beliau dorong saya Menjadi imam salat maghrib dan isya di Masjidil Aqsa Alhamdulillah Makanya ibu kalau besok-besok dengar sejarah Ada orang Indonesia salat di Masjidil Aqsa Jadi imam maghrib dan isya Itu Ali Jabir Mana orang Indonesia ke sana untuk jadi imam. Kenapa saya bisa diberikan kesempatan jadi imam? Karena alhamdulillah saya punya paman, imam besar Masjidil Haram. Walaupun sudah beliau wafat, tapi sudah sekian tahun beliau jadi imam besar Masjidil Haram. Namanya Syekh Ali Jabir. Makanya orang tua saya memberikan nama itu. Kami bikin website www.alijabir.net. www.alijabir.net. Semua kegiatan beliau di Masjidil Haram dan menjadi imam, khatib Tarawih, tahajud, salat rawatib Beliau sudah wafat Itu kakak daripada ibu saya Makanya ketika saya bertemu dengan guru paman saya Saya Alhamdulillah berkesempatan belajar sama beliau Dan beliau memberikan gelar Ali Jabir As-Saghir Ali Jabir Jinyur Karena beliau yang sudah imam Basam Suharam Ali Jabir Senior dari situlah saya mendapatkan nama Syekh Ali Jaber. Semenjak saya merhafal Quran, tidak berduli nama, karena nama itu tidak terlalu berharga. Yang penting apa yang kita lakukan. Inna Allah la yanzuru ila amalikum, la yanzuru ila surikum, walla ila adzamikum, walla ila amwalikum. Allah tidak berduli harta kalian, keturunan kalian. Saya tidak berduli asal usul saya dari mana. Orang Arab bukan orang Arab. Menurut saya tidak ada yang berbeda yang mulia di sisi Allah adalah orang yang taqwa walaupun dia bukan orang Arab tidak ada harga bagi orang yang memiliki keturunan Nabi kalau dia tidak menggunakan taqwa dan iman kepada Allah dan amal saleh. bukti paman Rasulullah Abu Lahab paman dekat sama Rasul, hubungan keluarga tapi Allah kekalkan di neraka berarti Allah tidak berduli keturunan kita asal usul kita dan siapa diri kita yang Allah berdulikan apa takwa kita dan apa isi hati? Kita.